Untuk mendapatkan sebuah mobil, enggak perlu mengocek kantong terlalu besar. Dapat mobil baru 7 juta rupiah. Ya, nah, Angsurannya bang, kira-kira berapa -kira Angsurannya mulai dari 3,5 jutaan. 3,5 jutaan. jutaan. Luar biasa. Luar biasa. Bener -bener terjangkau. Termurah lah gitu Termurah sejabodetabek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Saya ucapkan alamin. Nah, kita main lagi di Suzuki Sabang Dewi Sartika, Dewi Sartika Jakarta Timur. Betul. Nah, kita mau bedah mobil baru dengan promo yang sangat menggiurkan, yang tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan, Bang Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? datang kemari. Ya. Gimana abang kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah, wabarakatuh. Ya, ya bang ya. Baik. Nah bang, hmm. kebetulan abang jadi salesman di Suzuki Dewi Sartika. Suzuki hmm. Nah kira-kira apa bang yang menarik buat teman-teman semua? Ya. Untuk mobil tujuh juta rupiah. Tujuh juta rupiah, ya, betul. Men dapat mobil baru tujuh juta rupiah. Dapat New R3 tahun dua ribu dua puluh hmm. dua. Benar kan kata saya? Ya. Untuk memiliki mobil baru, nggak perlu mengocek terlalu dalam ya. di sini tempatnya dengan Tuh. Bang Arif. Nah, nah, untuk angsurannya Bang, kira-kira berapa Angsurannya mulai dari 3,5 jutaan. 3,5 jutaan. jutaan. Luar, Luar biasa. Bener-bener terjangkau. Betul. Ya. Lebih baik kalau angsuran kita bisa mix juga bisa dihitungkan dengan kemampuan dari customer sendiri, Pak. Nah. Setiap budgetnya bisa capai ke Arif nanti kita hitungkan simulasinya. Oke. Okay. Lama. Nah, keunggulan New R3 ini dengan ZP yang sangat murah dan terjangkau, hmm. apa saja bang? Bisa disebutkan? Biar teman-teman di Hero Auto ini benar-benar tertarik dan akan membeli dengan mobil Bang Arif. Baik, baik, baik. Untuk tipe ini kan tipe GX-nya, oke? Okay. Uh -uh, untuk ada penambahan grill, tipe sportnya ada di peleknya ada perubahan, pak. Ada okay. lebih fresh lagi di peleknya tuton. Oke. Okay. lagi untuk uh, patuk ada auto foldable mirror-nya, pak. Misalkan, Bapak okay. nih, kalau tekan off, otomatis bentuk sendiri. Oh, iya. Yes. Itu untuk okay. autoric track-nya. ya? Betul sekali, itu Pak, untuk uh, paling okay. manjol. Oke, okay. Dan untuk di New R3 ini, terdapat beberapa varian ya. Itu. sama dari GL, GX, dan hmm. Sport. Sport. Betul. Jadi ada tiga. Ada dua untuk dua. tipe hybrid tipe demo dari GX dan sportnya pak dan sportnya ya, betul. itu pun yang kalau bapak ibu uh, uh, mencari yang non-hybrid kita ada tipe, non -hybrid, non -hybrid. ada tipe GL nya pak non-hybrid ada tipe GL nya tapi harga di bawah yang hybrid nya gitu. DP lebih murah lagi pastinya oke okay. kita bantu oh hmm. DP lebih murah dari lebih murah yang lagi. tadi kita sebutkan betul itu betul sekali oh. Tuh, ha -ha. kita paling kasih beberapa XORUS terbaru hmm. berupa mungkin uh, ada untuk uh, spoiler, spoiler, salus Betul. Ada talang air dari salesnya, gitu okay. kan? juga ada? Mungkin kita kasih namanya anti karat, anti karat. Untuk customer sendiri, betul. Berupa pilihan, Pak, silahkan mau yang mana. Sangat manis. recommended Penyak banget ya, sekali betul. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan mobil baru dengan mengarif resale value-nya yang kita dapatkan jauh lebih banyak dari perkiraan teman-teman. Hmm, Oke, okay, lanjutkan lagi. Ya, itu uh, mengenai tadi, untuk mengenai masalah uh, kredit. Oke. Okay. Kita bantu dengan data. Misalkan ada beberapa kendala data, kita bantu diolah sama dengan jadi sama dengan mobil terima di tempat Bapak. Nah, itu yang itu. penting. Ya. Salesnya mau kerja, mau kerja untuk ya approvein data-datanya para teman-teman ya. semua di ya, sini. siap. Yang penting ada niatan mau beli mobil, Arif bantu sama dengan mobil terima di rumah Bapak. Oh, itu dia. Baik. Bang Arif hmm. untuk data-datanya, keseriusan datanya, hmm. datanya hmm. apa saja yang perlu dilengkapi sama teman-teman semua di sini. Baik. Uh, syarat pengajuan kredit itu banyak ya. Oke, okay. uh, dan itu pun uh, mudah sekali sebenarnya. Oke. Okay. Paling utama KTP, KTP, itu area Jabodetabek, selain Banten. Oke. Okay. Kita bantu NPWP dan okay. KK. Dulu itu dulu kita bantu pengecekan biayackingnya. Oke. Okay. Masuk kita uh, ada andaikan bermasalah di berada data kita bantu, sampai dengan jadi pak. Oke. Okay. Pokoknya data apapun kita bantu, sampai dengan unit terima di rumah bapak. Nah, bapak, itu dia. Ya. Teman-teman untuk Bang Arif ini beliau siap sedia. Hmm. Untuk pemesanan via online atau kopdar, kopdar boleh datang okay. dimanapun siap Arif berkunjung Nah, kopdar Bang Arif siap, apalagi online teman-teman. Ya. So. Jadi nggak ada kendala buat teman-teman semua. Masih, okay. nah, DP tadi itu masih berupa penawaran Pak. Belum penawaran. Saya kan tuh ya? juta ada penawar boleh kita bantu lagi kekurang bisa. Nah, tapi kembali iya. lagi beda tak lagi. Beda tak, beda, tak lagi, beda lagi. Itu pasti harus bagus untuk TP ringannya pak. Nah, gitu. teman-teman nggak ada lawan deh, pokoknya jangan bang Arief, nya yang benar-benar mau kerja keras, mau ngebantu hmm. teman-teman semua untuk iya. mewujudkan impian punya mobil baru. Hmm. Apalagi nih mobil terbaru berupa smart hybrid dari Suzuki. Nah, terkenal gitu irit, dia. terkenal bandel, terkenal nyaman, dan terkenal uh, kompetitif dengan merek lain. Sangat efisien ya. Efisien, nggak perlu cari pembensin temennya. -temen. Betul, betul, betul, betul, betul. Ada lagi barangkali. Uh, sudah cukup sementara seperti dulu. Hmm. Boleh langsung japri aja langsung ke Arif di 081381525329. Seperti apa kebutuhannya tinggal japri tarif aja kita langsung arif langsung uh, balas dengan cepat. Nah. Nah, Bang Arif, satu yang penting, hmm. ini mobilnya tipe GL, tipe GX hmm. atau tipe sport, ya. ready nggak Bang? Ready, ready ya, semua bang? warna. Ready semua ready ya. Semua warna. All type dan all, type. all color. All, betul sekali. Nah, nah. itu dia teman-teman. Ya. Apalagi yang mau ditunggu? Tunggu. Langsung telepon Bang Arif yang tadi yep. disebutin ya. ya. Nah, demikian tadi teman-teman yang telah kita uraikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menjadikan konten ini bermanfaat menjadi bahan rekomendasi buat teman-teman semua. Enggak hmm. ada salahnya kita beli mobil baru buat kenyamanan dan buat resale value yang sangat murah yeah. dengan Bang Ari. Oke, terima kasih. Saya dari Deros Auto, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses, terima kasih sudah menonton.